Sebaliknya waspadai jika harga dolar Kanada terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25118 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25562. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212